berkah tuh. Inilah lokasi Bali Mau Kasai di Desa Gunung Musu. Bali Mau hari ini adalah part kedua. Kemarin sudah uh, ada resmi dari desa dan sekarang uh, acara pemudanya. Sangat luar biasa, ramai sekali. Dan tempat ini saya rasa bagus untuk direkomendasikan untuk wisata-wisata keluarga uh, untuk menyesangi di kampung lama kami ini. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.